Selamat pagi siswa sekalian hari ini kita akan mencoba mendaftar pada akun sicadiak pandai sembar pertama-tama yang kita butuhkan alamat situsnya yaitu htTP kelas Maya belajar kemdikput Go ID. ini boleh kita ketikkan langsung pada akun bisa di sini Google classroom oke kelas belajar enter nah ini tampilan dari akun si cadiak pandai atau jika anda boleh juga menggunakan go, uh, situs google dengan situs pencarian google Di sini coba aja kalian cek, ketik dengan uh, kata kunci si cadiak pandai sembar atau si cadiak pandai nah kelas belajar kemdikbud si cadik pandai klik, dah tampilan juga sama. Ini langkah kedua kita akan uh, mendaftar karena kita belum punya akun. Yang perlu anda perhatikan di sini ada penyelenggara, bantuan daftar dan login. Dari menu-menu yang ada ini di bantuan anda bisa uh, mencari bantuan tentang sekilas si pandai dan panduan. Atau kita langsung ke login daftar. Hari ini kita langsung ke daftar. Nah, pada sini kita akan menemukan tiga menu. Yaitu daftar sebagai siswa, sebagai guru, daftar sebagai penyelenggara. Kita klik daftar sebagai siswa. Nah, langkah pertama itu mengisi kelengkapan biodata. Di sini yang dibutuhkan ada ID user ini uh, user yang digunakan untuk login kepada situs sicadiak pandai. Nama nama lengkap nanda sendiri, password dan konfirmasi password ini password yang akan kita gunakan untuk login ke situs sidiak uh, pandai. NISN jadi siapkan dulu NISN-nya alamat alamat rumah, alamat email. Kontak nomor telepon dan sekolah penyelenggara. Nanti, di sekolah penyelenggara kita cari sekolah uh, kita masing-masing, yaitu daerah tingkat wilayah. Sesuai dengan daerah tingkat wilayah, nanti ada pilihan tingkat 1, 2, 3, ada 4, atau sekolah Indonesia di luar negeri. Itu wilayah. Nanti kita cari wilayah sesuai dengan uh, keberadaan kita. Nah, di sini kita coba mengungsi. Nama di sini user ID yang penting di sini user ID-nya harus spesifik dan tidak boleh uh, sama. Jadi di sini bapak buat saja nama dan bapak tambah man, underscore menteri. Nama ini nama lengkap kita. Oke okay. password yang perlu dicatat di password ini uh, yang mudah diingat dan jangan sampai lupa Jika lupa ini akan me merepotkan kita lagi untuk mencari passwordnya Konfirmasi password sama dengan password tadi Mengulang NIS ini nomor NIS yang ada dan anda miliki Alamat alamat rumah di sini Bapak singkat aja di sini Padang tapi sesuaikan alamat rumah nanda masing-masing ini jalan gunung jalan jalan Gajah Mada Padang misal email alamat email kontak nomor telepon jadi nomor teleponnya dibuatkan Sekolah Penyelenggara nah, di sini, Anda perhatikan nanti sekolah penyelenggara kita adalah SMA, SMA spasi negeri 3 padang. Oke, okay. setelah ketemu, nanti di sini ses, aja, nanti dia ketemu, klik daerah tingkat tingkat 1 sesuai daerah kita di padang ini tingkat 1 wilayah itu Sumatera Barat. Oke, okay. setelah ini selesai, nanda klik e, di sini ada capta captanya tolong disaling baik-baik, jangan sampai salah. Jika terjadi kesalahan nanti e, bisa dibilang lagi. Dan perhatikan kalau ada yang kosong, misal di sini bapak buat ada salah satu d-nya d besar, kecil bapak buat d besar, kita coba. Ah terjadi kesalahan capta Nah, kita perbaiki lagi. Lihat di sini, ada password yang salah yang kosong. Kita isi lagi, nah, kita isi lagi. Jadi, betul-betul perhatikan huruf kecil atau huruf besar. Klik daftar. Oke, okay. dah. Setelah ini berisi, nanti Anda masih bisa edit profil dan menambahkan foto nanti bisa choice cari gambar di sini kebetulan kita belum ada gambar jadi bapak kosongkan saja atau kalau nanda udah boleh juga ambil gambar tapi cari ukuran yang kecil oke kalau sudah caranya sama klik cari gambar klik open nanti ini muncul klik ukurannya oke di sini bapak cancel aja karena gambarnya belum ada klik simpan nah, data sudah berhasil diupdate menunjukkan uh, daftar kita sudah terdaftar di kelas maya uh, belajar kemdikbud nah, ini tampilannya nanti ini Anda boleh lihat dashboard cari kelas untuk cari kelas nanti ini sesuai dengan petunjuk guru masing-masing oke di sini cara logout nanti ambil klik ini bisa edit profil lagi, ganti password, bantuan lagi, logout kita logout. Dan nah, sekian saja untuk mendaftar di uh, kelas Maya Belajar Kemdikbud Sijadi Pandai. Berikutnya untuk uh, berikutnya kita tidak perlu lagi mendaftar, kita cukup login. Caranya tinggal tinggal login Google Chrome, ketik alamat situsnya Sijadi Pandai yaitu kelas maya belajar kemdikbud go ID si cadiak pandai setelah itu klik login isikan user kita tadi jadi user dan password jangan sampai lupa klik login masuk oke kita sudah masuk E, demikian saja dulu, ini sudah cara masuknya, nanti kita belajar cara e, masuk ke kelas yang telah disediakan oleh guru masing-masing mata pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.